Gimana yang mau disunat? <San> <San> yang mau disunat, <San> ayo! jangan <ayo>. nangis ya, abangnya! Iya, ini! Eh, teh baca al yuk, baca, baca yuk! Baca ya. ah. <San> uh. kamu mau yuk! Langsung! Langsung! Langsung! udah Langsung! Oh, oh, yang belum siapa? mana ya? yang belum mana? Uh, ada berapa orang? Tiga Tak kamu sunat? Siapa? Namamu siapa? Rizki. Rizki mau disunat enggak? Ah mau. Eh keren. Uh, Reja aja cuma disunat ketawa-tawa mulu, geli-geli katanya. geli kok. <tik> mm. <tik> uh, top jagoan, enggak nangis sedikit pun Raja Mangga. Iya, benar. Gak pernah nangis Ustisnya. deh oh. Kamu kalau teriak, kalau teriak, kalo teriak ya itu setan. Ya? Gak apa-apa. Ya nah, gitu. Kalau ya kalau teriak, kamu di ini nama setan. Ya Jangan teriak, nangis ya Jangan teriak, ntar di ini nama setan. Kalau teriak, nah gitu aja. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Ya. gitu ya. Nah, pintar. Ya. Eh namamu siapa, siapa? nama Siapa Apa Nabila Qur'ani Oh Nabila Qur'ani Umurnya berapa Tiga tahun Oh Tiga tahun Coba mana unjukin tangan Oh tiga Aduh pinter banget Nabilah apa Qur'ani Ini nih yang Bogem Semoga. Siapa namanya? Bogem. Bogem. Oke, ini udah selesai enggak? Nah, udah okay. ya. nih. Dikit lagi selesai kamu jangan lihat biarin. Tiba-tiba selesai aja. Gimana gimana sayang? Asal Gak usah tegang Santai aja sih. Ini. Tadu dulu, Tadu dulu, Kok Tadu Apaan? Bogem. Namanya yeah. siapa dia? Yeay. Yes. Siapa dia? fes coba kamu geli dikit lagi selesai aja kamu teriak malam selamat dikit lagi dikit lagi aja iya <tuk>